Oke, okay, selamat ketemu lagi. Kali ini akan kasih tips singkat soal cara mudah memotong film. Tapi pakai blender. Oke, okay, pertama kita taruh dulu ini di frame awal. Kemudian pastiin berapa frame. Yang akan kita save nantinya. Sini saya save dari judi 4... Oh, kok bunyi gitu kan sih? Ini nih. Ini. Ini saya set dari empat ratus lima puluh ya. Kemudian uh, ini uh, outputnya apa? Kemudian frame ratenya berapa? Sini saya sudah set jadi tiga puluh. Berarti empat ratus lima bagi tiga sekitar 15 detik ya. Oke, langsung aja kita tambahin filmnya nya Dari filmnya apa Disini output-nya, yang nanti kayak apa Saya mau ambil ini aja habis ya, ini hmm. Kita pencet lagi nah yang ini kita buang, pencet X Kalau nah, udah tinggal di render nanti hasilnya adalah sesuai yang ada di waktu sini oke okay, sudah selesai kemudian hasilnya adalah ini kita bisa lihat di sini. Oke, okay. jadi nggak perlu pakai software yang lucu-lucu, kayak Premiere dan segala macam mana pun bisa. Oke, okay, terima kasih.